Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di aku Dan hari ini gua mau lanjutin buat ngebahas Video-video penampakan hantu Meksiko Kita udah sampai ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya TANPA beda. Video yang mau gue bahas pertama ini viral banget di tiktok beberapa waktu belakangan ini. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, tapi video ini diambil oleh seorang cewek yang lagi asik ngevideoin seekor kelinci yang lompat-lompat di sebuah gang. Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah penampakan aneh yang ikut kerekam di videonya. Kalau kalian perhatiin di sisi kanan video, tiba-tiba ada sebuah kaki yang berjalan dengan sangat cepat di kejauhan. Anehnya, kaki itu sama sekali nggak ada badannya, yang kelihatan cuma bagian pinggang sampai ke bawah. Sedangkan bagian pinggang ke atas tuh sama sekali nggak kelihatan, guys. Kalau gue perhatiin cara larinya sih, sama sekali nggak ada yang aneh. Sosok itu pakai celana panjang berwarna putih, dan si cewek yang nge ini ngaku kalau Doi itu sama sekali nggak sadar Pas Doi nge-videoin ini ada sosok itu di depannya Dan kalian juga bisa lihat ya di video yang tadi Juga ada anak kecil lain tapi kayaknya Doi juga sama sekali nggak sadar Sama penampakan yang terekam di video itu So kira-kira yang tadi itu apaan? Bro Ghost hunter dari Meksiko bernama Zona Paranormal Veracruz coba eksplor ke sebuah kuburan yang terkenal dengan sosok legenda bernama Lupita. Konon dulunya Lupita ini adalah seorang wanita biasa yang mau menikah dengan seorang pria yang dicintainya. Tapi pas di hari pernikahannya, calon suami Lupita ini dibunuh sama seorang pria yang diam-diam suka sama Lupita. Tapi Lupita itu nggak suka sama orang ini, jadi Lupita nggak bisa menerima cintanya. Entah karena depresi berat atau apa, setelah kejadian itu, selama lebih dari 30 tahun masa hidupnya, Lupita datang ke gereja setiap hari Minggu menggunakan gaun pengantin. Sampai akhirnya tahun 1980-an Lupita ini meninggal dunia. Tapi warga Meksiko percaya kalau arwah Lupita masih menggentayangi kuburan itu dan sosoknya sering terlihat menggunakan gaun pengantin yang lengkap. Si Center itu datang ke sana bareng teman-temannya dan pas coba buat interaksi dan manggil-manggil sosok Lupita Tiba, tiba, hay algo aneh, guys. Ey. Muéstrate, Lupita. Te pido que te muestres. Ya te vi. Ya jalaste energía. Es cierto, yo me llamo René. payaso, payaso, payaso, payaso. Ahí, güey. Ahí, ahí, ahí se asomó. Yo me llamo Ernesto, como el el el que el que asesinó a tu esposo. Así se llamaba el que asesinó a tu esposo. Estás enojada porque me llamo como él. No qué pues ahí. A ver, voy a ver, voy a ver si sí, es sí, que otra vez. Igual. De A ver. A ver. <unítulourry> payaso, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame. Ay, güey. ¿Alguien de estas al, cabezas, güey? ¿Alguien está jalando, güey? Algo ¿Alguien está jalando la espalda, güey? ¡Vira, vira, vira, vira, vira, vira! Algo me jaló la, la mochila. Payaso, algo, algo, algo me jaló la mochila, güey. Vamos, vamos para para tumba. Están enojada conmigo, güey. Me jadaron la espalda, me jadaron la espalda, güey. Me jadaron la espalda, me jadaron la espalda. ¿Qué es payaso? Esta tumba, güey. Está dentro de esa tumba. Vamos, vamos, pero yo quiero ir a su tumba. Di kejauhan, Doy ngelihat ada sesosok bayangan yang kayak berjalan masuk ke sebuah makam. Dan pas coba buat dikejar, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Orang ini juga sempat nyobain buat jalan masuk ke sebuah celah diantara dua makam. Tapi tiba-tiba doi nyangkut, dan doi ngerasa kayak ada yang narik tasnya dari belakang. Dan sekali lagi, tanpa mereka sadari, ada sebuah penampakan yang terekam di videonya. Kalau gue terangin videonya, di situ kalian bisa lihat ada sosok yang ngintip di balik makam itu. Dan kalau diperhatiin, sosoknya tuh kayak pakai gaun pengantin, guys. Semua video yang tadi itu adalah video live streaming, so pastinya bakalan sulit banget untuk dimanipulasi. Gue santan bernama Kevin dari channel Archivo Extinto. Coba buat masuk ke sebuah rumah kosong yang konon sering dipakai untuk ritual sesat. Karena lokasinya yang jauh banget dari pemukiman warga. Doi datang ke situ sendirian dan pas baru mulai videonya aja, ada kejadian yang aneh banget. Podrias hacerme daño? True masih Tiba Lansar! Tiba-tiba pas spirit boxnya ngomong, Throw atau lempar, gak lama setelah itu ada sebuah batu berukuran besar yang jatuh dari sebuah lubang di tembok. Seolah batu itu kayak ada yang ngedorong. Dan makin lama, makin banyak kejadian aneh yang dialamin Kevin. Mi cámara está trabada Está trabada Se trabó Está completamente trabada, vean La voy a apagar No Ven Ahí se apagó pero sigue trabada Me quieres hacer uh, Kamera Kevin tiba-tiba bisa ngeheng dan gak bisa diapa-apain. Bahkan kamera Kevin gak bisa dimatiin guys. Ini menurut gue udah aneh banget sih. Biasanya kalau kamera ngeheng dan tombol powernya itu di switch, kameranya itu pasti mati. Tapi kamera Kevin ini tetap nyala. Gak masuk akal banget kan? Gosanter bernama Luis coba buat explore ke sebuah jalan di Meksiko yang sangat sepi. Jalan itu juga terkenal sangat angker oleh warga sekitar karena banyak banget peristiwa kecelakaan yang terjadi di situ. Jalanan itu jauh dari pemukiman warga dan jarang dilewatin sama orang. Pas tim Gosanter ini baru mulai videonya aja, tiba-tiba ada sosok yang ikut kerekam di videonya. Oke. Okay. Pues ya estamos aquí dentro de este lugar. Vamos a ver, es que de verdad si estoy subestimado, venimos con un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver qué encontramos en este lugar. Se presenta detrás de cámaras. Su amigo Din, familia. Y su amigo servidor, Luis Manuel. Su amigo Din, familia. Y su amigo servidor. Tiba-tiba ada sosok berwarna putih yang lewat di belakang Luis. Tapi kayaknya dua orang ini sama sekali enggak sadar. Mereka tetap lanjut merekam dan explore di tempat itu. Karena penerangan yang seadanya dan jarak sosok itu yang lumayan jauh dari dua orang ini, makanya mereka sama sekali gak sadar sama penampakan itu. Tapi tiba-tiba, sosok itu lagi-lagi muncul di kejauhan. <tik> Kali ini, mereka baru sadar sama sosok yang tadi. Mereka coba buat kejar sosok itu, tapi pas mereka sampai di tempat penampakan sosok itu, sosok itu udah gak ada. Dan mereka sama sekali gak nemuin siapapun di tempat itu. Video yang terakhir ini adalah video yang paling aneh menurut gua. Karena video ini dipublish oleh seorang wali kota dari sebuah kota bernama Armenia di Kolombia. Jadi suatu malam, penjaga security di kantor wali kota itu ngeliat ada seorang cowok yang masuk ke dalam kantor wali kota sendirian. Pas petugas security ini coba buat negur, sosok itu tetap terus jalan masuk ke kantor wali kota. Sebagai petugas security, pastinya Doi langsung ngejar sosok yang tadi kan? Tapi pas sampai di dalam, petugas securitynya tuh malah gak ngeliat ada orang. Dan gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di kamera CCTV. Petugas security itu sempat muter-muter di situ, tapi Doi kayak bingung nyariin cowok yang dia lihat tadi. Doi itu kayak kedorong sama sesuatu yang Doi sama sekali nggak bisa lihat. Dan tiba-tiba, badan security itu seolah kayak ada yang ngedorong sampai jatuh ke tembok. Doi kayak kebanting dan jatuh ke lantai. Petugas security ini shock banget, tapi nggak lama setelah itu Doi malah keseret lagi untuk yang kedua kalinya. Dan dengan cepat ada petugas security lain yang coba buat nolong Doi. Setelah kejadian yang tadi, wali kota Armenia nge-publish video yang tadi. Dan otomatis video itu langsung heboh satu negara. Doi juga langsung manggil pendeta buat ngebersihin kantor wali kota itu. Gue yakin banget kalau video yang tadi itu bukan video settingan, karena sumbernya yang sangat terpercaya. Menurut gue kayaknya nggak mungkin banget ya seorang wali kota nge video hoax, apalagi sesuatu yang berbau paranormal kayak gini. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.